Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik di sini saya akan menyampaikan ya menyebarkan video ya terkait pernyataan bapak kapolri masalah polisi tembak polisi ya nah coba didengarkan sama-sama kawan. Bapak Mabes Polri, selamat jatran ke rekan-rekan semua yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Humas Pol, Pak Kapolres Krim, Pak Kambik, kadir depan dan rekan-rekan media. Baik, jadi mungkin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh uh, kadir humas, Karopenmas, dan juga Kapolres Jakarta Selatan. Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu uh, kasus penembakan di rumah dinas di Jalan Tiga yang terjadi jam 17. Tentunya rekan-rekan uh, semua sudah mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus itu, di mana kasus ini uh, Kasus pidananya ada dua laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap uh, perempuan. Dalam ini, penggunaan Pasal 289 Dua kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya sudah minta agar. Penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip uh, yang berlaku, yaitu bagaimana uh, kita mengesankan uh, scientific crime investigation. Jadi, tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh polda dan baris rimpori kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan uh, anggota ya. karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik oleh karena itu saya telah membentuk uh, tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapori Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kapolreskrim, Pak Kapi, kemudian juga ada DM karena memang uh, beberapa unsur tersebut uh, harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari ProBos dan Pamina di satu sisi. Kami juga sudah menghubungi rekan-rekan uh, dari luar. Dalam hal ini, adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan uh, isu yang terjadi. Sehingga, di satu sisi, tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya. Karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu, tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk, ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaedah-kaedah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan uh, apa yang diatur dalam uh, scientific crime investigation dan tentunya kita juga harus melindungi memberikan ruang terhadap kelompok rentan dalam hal ini uh, yang saat ini kebetulan menjadi korban dan tentunya kaedah-kaedah uh, tersebut juga harus kita jaga menjunjung tinggi hak asasi manusia, kaedah-kaedah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang. Namun yang pasti penanganan kita akan laksanakan uh, secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan maupun hal-hal uh, lain yang mungkin akan bisa didapat. Dan ini uh, tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik yang kami yakinkan bahwa kami, institusi Polri tentunya akan uh, melakukan semua uh, proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dan ini semuanya akan kita sampaikan pada saat semua hasil proses penyelidikan, penyelidikan, dan temuan-temuan uh, yang mungkin bisa didapat oleh tim pergabungan internal dan eksternal ini menjadi satu kesatuan yang kemudian jadi kesimpulan untuk melengkapi apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh penyidik dan juga oleh tim uh, internal yang menangani kasus-kasus uh, yang berkait dengan kepolisian Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan secara periodik nanti akan disampaikan kepada seluruh bekan, -bekan dan mudah-mudahan ini bisa menjawab uh, keraguan publik terkait dengan isu-isu liar dan ini bagian dari komitmen kami untuk uh, memberikan informasi dan menyampaikan hasil-hasilnya secara objektif dan transparan. demikian terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Bapak-bapak, bapak Nah tentunya nanti rekomendasi dari tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk uh, bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan pimpinan. -kebijakan Tapi ya, tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional karena dipimpin langsung oleh Pak Wakabori dan Ibasum serta teman-teman dari Kompolnas serta Komnas HAM. Jadi saya kira beliau beliau cukup kredibel dalam hal ini, oke? terkait dengan di Ya, saya kira kalau terkait dengan hal seperti itu, tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan terkait dengan pengamanan terhadap uh, rumah kita masing-masing tentunya kita juga sarankan bahwa memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk untuk pengamanan di kediaman kita masing-masing itu menjadi bagian yang mungkin bisa kita lengkapi tapi terkait dengan proses ini sendiri tim tentunya akan bekerja dengan maksimal sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Oke, okay, terima kasih. Oke, cukup, cukup. Itu Nah, kita sudah mendengarkan semua saudaraku terkait pernyataan bapak Kapolri ya. Jadi ini betul-betul akan Uh, dicek betul ya, dan Kapolri sudah menyampaikan beliau akan memberikan informasi terkait pertanggungjawaban di, di hadapan publik. Jadi, di sini sebenarnya kita tidak perlu mengira-mengira uh, karena ini pasti di, uh, ada prosedur yang terus dijalankan oleh. Uh, Polri jadi jangan sampai ada bola liar apa semua ya uh, ini saja kawan terima kasih baikkan videonya